serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari Leslar tentunya baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kembali kita mendapat sidukan sahabat ya kali ini ada video nih dari Bang Densu, Densu sumargo tentu bersama Papa B juga sahabat ya wow, kira-kira yang tentunya penasaran ini bakal ada kejutan juga nih, persahabatnya. Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Papa Bilar dan Denis Sumargo. Doakan saja yang terbaik ya. Mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan. Kita lihat juga persahabat postingan ini diunggah kembali oleh akun Cikemoy. Namun, kita juga selalu kalimat caption yang dituliskan: "Tidak melayani pertanyaan pada gatal semua nih, pasti mulut emak," katanya itu hingga komentar pun banyak sekali diberikan diantaranya persahabat dari akun instagram realesa23 kayaknya ini tadi malam yang di story sama bagas di lapangan bola katanya tuh kita lihat juga tanggapan dari hik 3077 iya benar ini semalam status bagas ada di lapangan ini juga kita lihat juga persahabat ya, komentar selanjutnya dari akun lina putri 56 wedding Iya, gatel banget nih mulut mau nanya Wow, yang katanya tuh Wow, semua penasaran banget persahabat ya Mudah-mudahan ada kejutan bahagia untuk kita semuanya Kemudian persahabat disimak juga Cidukan vitamin terbaru malam hari ini Masya Allah makin bangga dengan Papa B Yang tetap istiqomah Bergabung dengan tim meruah FC Alhamdulillah persahabat ya Kita melihat kebahagiaan terpancar Dari wajahnya Papa Bilar tapi banget malam hari ini sambil bercerita dengan Habib dan sahabat-sahabatnya Momen ini pun dunggah kembali putih bilar. Kita simak juga kalimat yang ditulis di mukaan ini Seneng aja gitu Dengar kakak habis ketawa lepas bercerita dan terutama makin seneng Saat ini dia banyak dikelilingi orang-orang baik dan soleh Betul sekali, Alhamdulillah Kita bahagia Melihat papa Bilar bisa ketawa lepas, bercerita, dan pastinya kita semakin bahagia, makin senang saat papa Bilar ini banyak dikelilingi oleh orang-orang baik dan saleh Masya Allah. Kita sih juga tanggapan dari beberapa fans, dari aku Nurjana7662. Bilar emang kelihatan nyaman dengan circle teman-teman marwah lebih leluasa jadi dirinya sendiri. Apalagi pas cerita tentang kisah-kisah sahabat Nabi, tadi kelihatan happy banget. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Untuk Papa Bilar, tetap menjadi orang baik. Mudah-mudahan ke depan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Terus belajar, terus semangat. Kita yakin bahwa Leslar akan bangkit kembali. Kemudian kita lihat juga di unggahan akun Eliza. Perhatikan persahabat, ada sebuah kalimat yang diposting Ada apa sih rame-rame? Kenapa sih guys? Coba kasih tahu dong Wow Kita lihat kalimat caption New single kah? Wow Apa mungkin ada single baru nih persahabat? Kita lihat juga di beberapa tanggapan dari via 1863 Gak berharap lebih Tapi semoga aja Februari keluar single barunya Amin Mudah-mudahan persahabat ya Ada single baru bundar Lesti kejoram kita hanya bisa menunggu, menantikan, dan mendoakan yang terbaik untuk Bunda El Supaya bisa terus berkarya dan memberikan karya-karya terbaik dan terbarunya Dan mudah-mudahan juga persahabat ya selalu sehat untuk Lesler family Selalu bahagia rukun rumah tangganya dan mudah-mudahan kita mendapatkan selalu kebahagiaan dari idola kita. Jangan kemana-mana bersama terus ikuti channel Youtube Diva TV. Yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan bahagia dari Maslah tentunya. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? silakan berkomentar. kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.